Tak ada sesuatu yang layak diperjuangkan tanpa kita memberi nilai padanya. Tak ada nilai yang layak diperhitungkan tanpa kita memberi makna padanya. Tak ada makna yang berarti tanpa perjuangan yang mengiringinya. Bose, ketemu lagi di channel cerita tani kali ini kita akan mengajak bose semua studi banding secara virtual tanaman kentang di pegunungan Dieng tepatnya di desa Kasimpar kecamatan Wanayasa, kabupaten Banjarnegara di atas ketinggian 1400 mdpl mari kita simak cerita selengkapnya Halo Bose, selamat pagi, sekarang kita lagi observasi tanaman kentang bersama dengan Bapak Agus Di sebelah depan saya ini ada varietas yang lagi banyak tanam di Wanayasa Sedangkan di belakang saya ini varietas titan kita yang dari PT BC. Untuk Pak Agus, bagaimana pendapat dari tanaman titan ini dari apa e, varietas yang udah banyak ditanam di, di Wanayasa ini? Uh, terima kasih Mas Oni Jadi iya. uh, saya nanam kemarin sudah ada dua tahun ini ya trial lah. Iya. Termasuk ini yang resmi dari Bisi. Saya terima kasih Bisi sudah uh, berkenan untuk menekan demplot juga trial di sini. Jadi tahun lalu saya pernah nanam. Nah ini nanam yang asli di demplot dari Bisi ini varietas Titan dan varietas yang biasa saya tanam di sini. Sama-sama generasinya G2. Untuk e, vertas titan ini memang dilihat dari e, postur juga sangat berbeda dengan tanaman yang lain. lihat daunnya, batangnya, tangkainya, terusan pertumbuhannya juga sangat berbeda. Kemudian yang e, saya garis bawah adalah tentang dia, ketahanan dia terhadap pitoktora. Ini tanaman kemarin itu kena angin ya. Sama-sama tanaman e, G2 kena angin. Yang biasa saya tanam ini tidak sendiri tanamnya agak hancur ini, hancuran-hancuran Karena dia e, stres dan sebagainya, akhirnya ketahanan tanamannya nggak kuat Nah, Titan ini masih, perusahaannya masih powerful Sekarang usianya sudah hampir e, 70 berapa hari ya? Nah, 70-an hari Ini kenang yang biasa ditanam sudah sekarat ini Tapi yang Titan ini masih e, bagus dengan jarak yang sama Kemudian pemupukan yang sama ini masih bertahan ini, Titan untuk kendala sendiri Pak dari kan Pak Agus sudah tanam kentang sudah e lama ya jadi kendala sendiri untuk tanam kentang di daerah Wanais ini e apa ya Pak yang jelas kalau kentang di sini di daerah kan sini kan kalau di Dieng itu kan kalau saya sendiri e menyebutnya di tiga zona gitu. Oh, iya. Kenapa saya menyebut di tiga zona? Karena di Dieng itu kan satu kawasan bukan satu daerah. Jadi kawasan Dieng ini pegunungan Dieng ini terdiri dari lima kabupaten. Nah Uh, tahun 2014 kita pernah melakukan penelitian dengan teman-teman grup saya namanya Dian Angurti dulu itu itu salah satunya uh, bisa menganalisis permasalahan atau apa ya kendala di uh, tanaman kentang zona ini terdiri dari tiga yang pertama adalah zona di ketinggian uh, rendah itu di antara 1000 sampai 1200 eh 1400 lah di sana sini kemudian uh, yang menengah itu zona 2 tinggal di atas 1400 sampai 1.600. Itu biasanya di daerah Batur lah sana. Kemudian zona yang tiga daerah zona yang tinggi gitu, yang paling tinggi itu zona di atas 1.800. Kenapa saya menyebutnya seperti itu? Karena walaupun sama-sama varietasnya ditanam di tiga zona itu berbeda responnya. Dari pertumbuhannya, dari vegetatifnya sangat berbeda. Nah, ini karena di sini zona yang paling rawan sebenarnya di antara zona tiga zona itu karena suhunya agak hangat. Kendalanya terutama kalau umumnya itu pitop tora ini kena jamur pitop tora ini kayak gini. Di musim eh, penghujan kayak gini ekstrim. Apalagi cuaca akhir-akhir ini memang terkendala di cuaca ekstrim peralihan cuaca dan cuaca ekstrim itu hama penyakitnya luar biasa serangannya. Jadi saya bertani mungkin dari udah lama lah bertahun-tahun bulan-tahun ini baru mengalami cuaca yang se ekstrim ini. Dalam arti dia. Siang panas sekali, sore hujan sambil pagi Apalagi anginnya itu kadang berhari-hari Itu membuat tanaman eh, terutama kendang itu mengalami apa namanya kerusakan yang parah Nah ini bulan-bulan ini yang kendang di atas umur 60 rata-rata rusak gitu Itu mungkin kerusakannya 80% lah Kecuali tanah yang agak miring ke timur itu memang tidak nah angin ya selamat Tapi kendalnya dia itu tidak respon vegetasnya eh, terhambat gitu jadi karena cuaca ekstrim gini, tripnya nyerang, akhirnya tanaman itu jadi nggak eh, mau bongsor gitu. Kalau orang sini mentekan bilangnya gitu. Itu kendalanya itu. Kedua, di cuaca seperti ini juga eh, tanaman juga rentan layu gitu. Baik layu fusarium, juga layu bakteri gitu. Kalau usafirum, musim-musim yang kemarin itu, eh, umbi kentang itu cenderung akan meletus gitu. Karena temperatur yang eh, ekstrim peraliannya, dan tanah di sini hangat akhirnya dia kayak eh, apa ya terfermentasi lah benihnya akhirnya dia meletus dan layu layu itu biasanya di bawah umur 40 hari Disamping samping dibawa oleh bibit tapi kemarin itu tidak dibabit karena memang cuaca kemudian kalau yang umur umurnya agak tua di atas 60 hari itu biasanya layu eh, apa namanya bakteri itu jadi yaitu karena temperaturnya yang ekstrim dan kelembaban tinggi akhirnya seperti itu. Apalagi tanah-tanah yang sekarang saya tanam ini memang speknya tanah yang harus ditanami musim kemarau sebenarnya. Nah, tapi karena Mimi buat demo plot ya pas inilah. Ternyata memang ketahanannya Titan luar biasa, tidak usah saya bilang apa-apa lah ini terbukti gitu loh. Enggak usah eh, apa namanya melihat apapun data ini memang sudah terbukti di lapangan ini. Mas Agus sendiri udah pernah bandingin eh, untuk tonase dari titan sendiri sama yang sudah sering ditanam itu varietas yang itu. Kalau kalau produktivitas kalau normalnya itu kalau e, kondisi tidak kena ini loh cuaca ekstrim dan ya. angin ya mas maksudnya ke cuaca ideal lah. Ya, ya. Kalau ini kan di luar kemampuan kita sebagai petani hmm. ini ini mungkin e, tidak saya ngalamin saja di sayuran mungkin di tanaman yang lain di daerah lain mungkin karena ekstrim banyak yang gagal panen. Umumnya kalau varietas yang biasa ditanam kayak gini ini per kalau cuaca-cuaca kayak kayak gini per yang bisa dijual ya antara 12 sampai 15 ton lah kalau seperti per hektarnya. Tapi produktivitasnya sekitar 18 ton sampai 20 ton itu. Oh. Itu kayak gitu. Oh. Tapi Titan karena memang saya belum pernah satu hambar satu hektar. Iya. Tapi kalau dilihat performa dan uh, apa namanya? pengumbiannya mungkin ini jelas di atasnya dari biang biasa ditanam. tanam oh, iya. Dilihat dari uh, kekuatan daunnya ini memang satu hemat pestisida. Tahu sendiri kan pestisida sekarang itu bukan Bukan naik, Mas Soni. Oh, iya. Ganti harga gitu. Oh, iya. Jadi, Santi okay. kayak saya petani itu sampai pusing berkeliling liling oh, iya. ini untuk mengatasi menyiasati ini. Kenapa saya cenderung eh, mau dianggap dengan Titan ini? Karena ini kayak sebuah solusi gitu. Oh, iya. Nanti semoga oh. jadi jadi soli petani agar mereka bisa dapat berproduksi dan dengan biaya minim. Kemungkinan jenis pupuknya juga kayaknya ini Titan itu enggak terlalu boros banget itu Kayak entah oh, iya. oh, iya. kelihatannya gitu. Iya. Nanti kalau... Uh, suatu saat nanti di trial ini pupuknya coba dikurangi berapa persen dari normalnya mungkin ya. kalau memang performanya dan uh, pengembangannya masih sama dengan yang ini kan mending ya. nah ya. karena pupuk pupuk juga mahal mas on ya. ini ya. Jadi ada pengurangan, <laughs> pengurangan biaya ya. gitu loh di pupuk dan di Pasti tidak logikanya petani kan dengan biaya yang sehemat hamanya tapi marginnya tinggi ya. gitu loh nah kalau sekarang itu memang marginnya dan benar-benar tipis karena apa ya. pupuk sudah subsidi kayak sayur ini sudah nggak ada harus ya. non subsidi harganya satu sak saja hampir sembilan ratusan ribu satu sak kalau sak itu hektar itu mas yoni biasanya kan kita menggunakan antara 8 quintal lah minimal 6 kintal itu yeah, yeah. itu kan sudah tinggi pesticida oh. yang kalau satu hektar biasanya itu kan gini kalau saya dulu waktu belum naik kayak gini yeah. karena pandemi itu satu hektar paling saya habisnya sekitar 22 juta lah per hektar yeah, sampai yeah. itu delapan belas sampai dua juta kalau nah, sekarang itu bisa tembus 30 juta sampai 34 juta per hektarnya pesticida untuk merawat tanaman ini Kan tinggi banget itu iya. Bayangkan dengan biaya tinggi itu eh, Dengan produksi yang cuma berapa ton Itu memang nggak iya. imbang gitu Itu kalau kalau pertanian kentang ini Itu hitungannya eh, gitu Tapi kalau nanti-nanti eh, dengan pengobatan interval kemarin Sudah saya tes satu minggu sekali aja kuat gitu Mas Soni iya, iya. Kemungkinan nggak usah satu minggu lah Empat kali satu, sat, Kosong empat saja Ini sudah menghemat berapa kali aja Dan dosisnya tidak perlu se apa namanya setinggi mm -hmm. yang kenang biasa. Jadi kan sudah tadi e, ada perbedaan durasi untuk penyemprotannya. Mm -hmm. ya. Jadi dari Mas Agus sendiri yang pernah dicoba Titan itu sama apa e, varietas yang sering dipakai itu perbandingannya berapa? Kalau umumnya saya kalau jenis ini ini kan cuaca ek ini paling 02-03 lah. Ya, itu right. normal gitu normalnya Nah itu normalnya, kalau intervalnya lah ya, Petani umum juga sedemikian, 02-03 Tetapi kalau Titan ini kemarin sempat sampai 05-06 Berarti kan intervalnya mundur dua hari, tiga hari ya, ya. Nah otomatis kita sudah dihemat dari segi uh, penyemprotannya nah, Mungkin kalau terpanya. intervalnya, kalau kendang ini Granola atau MZ atau apa di sini mungkin sampai 20 kali, 22 kali ya, Ini kalau dengan kosong ini, ini paling mungkin sekitar 16 kali atau lima sampai panen ya? ah, itu sampai, sampai tua terus kemudian ya. kalau segi dosis ya jelas kalau ini dengan dosis dikurangi mungkin sekitar 25 persen ya berani gitu dengan interval atau mungkin di, uh, 25 dengan interval di 03 atau 04 oh, masih ya. berani nih berarti kan masih hemat gitu oh, ya. apalagi nanti kalau musimnya ke ekstrim itu kayaknya ngobatnya sekopri nih oh, ya. <laughs> jadi cover ya. ngobat nggak koper nggak obat nggak masalah ya. nah itu kan uh, Solusi petani banget lah iya. nah, Jadi dengan tingginya biaya pesticida ini mm. Sebuah apa ya, sebuah solusi yang memang uh, ke depan itu akan membantu petani Semoga Bisi bisa mewujudkan uh, benih ini uh, Apa ya, agar petani bisa sejahtera gitu lah Pengalaman Mas Agus sendiri ya, jadi Yang varietas yang sering ditanam sama yang nanti Varietas dari PT BC yang baru Titan ini uh, Untuk umur panennya sendiri uh, bagaimana? Kalau umur panen kan biasanya saya memang eh, apa di 4 bulan gitulah, 120 hari. Kenapa? Ya. Karena untuk menjaga kulit umbinya itu eh, lebih apa ya namanya? tebal gitu. Karena untuk mengurangi risiko rusak gitu. Nah, kalau Titan ini memang dia umur 100 harian 110 hari biasanya masih masih daunnya masih ada. Jadi kalau mau panen kita tetap harus kita herbisida. Tapi kalau Granola ini ya biasanya nggak tahan sampai segitu. Apalagi cuaca kayak gini nih untuk mempertahankan tanaman kentang sampai umur 100 hari aja agak ya, susah gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau Titan ini mampu, mampu. Soalnya dalam arti ketika kita perawatan intensif, juga maksudnya uh, kita usahakan perawatannya rutin, ini tetap bertahan ini sampai 120 hari masih bisa. Tapi idealnya ya biasanya 110 saya matikan biasanya. Nanti antara 10 sampai 14 hari baru kita panen oke bose uh, itu tadi kita apa uh, sedikit bincang-bincang dengan mas Agus yang udah punya pengalaman uh, nanam kentang juga menanam kentang kentang baru kita yang dari PT PTBC yang namanya Titan jadi bis, uh, mungkin dari bincang-bincang ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman dan memberi informasi yang baru uh, oke okay. selamat pagi teman-teman